Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo, para sahabat listener dimanapun kalian berada, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya kabar terbaru dari idola kita, Lesti dan Bilar Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada info penting untuk warga Konoha, kali ini info pentingnya datang dari Bang Boril di laman akun Instagram Bang Boril menginfokan mengenai acara dangdut Akademi 5 Final Audition yang mulai tanggal 9 Agustus hari ini, persahabat ya, setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Disimak di kalimat caption info yang dituliskan, Bismillah, dangdut Academy 5 final audition setiap hari jangan lupa live hanya di Indosiar pantingin channelnya Terima kasih semangat Wow ini kejutan bersahabat ya untuk semuanya mudah-mudahan Bunda Lesik kejora malam hari ini ada sebagai juri dan tentunya kita sebagai fans sejati harus selalu mensupport, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kalau Bang Boril sudah menginfokan, insya Allah mudah-mudahan ada bunda lesti malam hari ini. Di acara di Akademi Lima Final Audition mulai 9 Agustus hari ini persabat ya yang akan ditayangkan setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat secara langsung hanya di Indosiar. Di postingan ini pun banyak sekali, tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan. Dari akun Faulina Aser mengatakan, Yey Alhamdulillah, semangat terus tuh, persahabat ya, dari Lesla Lovers. Dari akun Instagram Minakusminar underscore 15 juga ikut menanggapi, Aku nonton kalau ada Leslar aja bang, katanya tuh ya. Tetap semangat terus nih untuk idola kesayangan kita yang selalu menyuguhkan kebahagiaan. Mudah-mudahan dukungan juga banyak ya dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesenangan kita. Siap-siap pegadang untuk warga Konoha. Karena Lesnar selalu memberikan kejutan dan selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semua. Kemudian juga bersahabat ya, info tak kalah penting kita dapatkan dari Papa Bilar langsung. Di igas pribadi miliknya satu jam yang lalu. Menginfokan bahwa sore ini mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Papa Bilar Bunda Lesti akan hadir di live tiktok persahabat ya Link tiktoknya sudah tentunya diberikan oleh Papa Bilar di postingan di guestnya jadi yang masih banyak nanya live-nya di tiktok siapa, langsung aja kalian buka ig nya Papa Bilar Langsung aja klik link tiktok yang sudah diberikan oleh Papa Bilar Tuker sahabat ya Mudah-mudahan Idola kesayangan kita sehat dan apapun yang dilakukan hari ini selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Jangan lupa persahabat ya, mulai pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, Idola kesayangan kita akan live di persahabat ya selama 2 jam. Berikutnya kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya, ini info dari l 2 w Yuk, untuk warga konan juga, tetap semangat untuk mendukung karya terbaik Lesti. Open donasi SPOT TV Lesti kejorani Johorani persahabat ya. Segera langsung aja kalian DM L2W untuk donasi. Kita lihat slide kedua. Follow juga Lesti di aplikasi SPOT TV, persahabat ya. Tetap semangat untuk kita semuanya. Disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh L2W. Leslar Spot TV Project Open Donasi Ini saatnya kita up lagu-lagu Leslar di platform Spot TV Yuk yang mau donasi buat Leslar Spot TV Project Segera DM pengen lihat gak sih listener Leslar sampai berjuta-juta Pengen gak sih Leslar bisa mecahin rekor Spot TV Yuk ikutan project ini guys Dengan ikutan donasi juga buat yang ada rezeki lebih Semangat terus untuk keluarga Konoha berikutnya disimak juga nih persahabat ya. momen spesial video di acara Hood Lesti yang ke-23 Bunda Lesti Papa Bilar ini tentunya memesan hampers di toko handuk persahabat ya cute-cute banget tuh hampers dari acara ulang tahunnya Bunda Lesti Masya Allah tulis nih satu kata untuk Idola kesayangan kita ini persahabat ya tulis di kolom komentar Mudah-mudahan dukungan semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian juga persahabat jadi ya, simak di unggahan akun Instagram Leslar Entertainment Mengunggah foto Bunda Lesi Kejora saat mendapatkan surprise kejutan Hadiah kapal pesiar dari Papa Bilar. Dan ekspresi Bunda Lesti, persahabat ya, saat tahu harga kapal tersebut mencapai 38 miliar rupiah. Wow! Sampai kaget banget ya Bunda Lesti, gak nyangka bahwa Bilar tiba-tiba langsung aja menyepakati pembelian kapal pesiar di hari ulang tahunnya. Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan, Hati Bunda Lesti kejora gelisah di hari ulang tahunnya yang kedua 23 Aduh, Papa Rizky Bilar gimana sih katanya tuh ya? <laughs> ini sih cute gitu banget, Masya Allah. Kejutan Bunda Lesti saat diberikan kapal pesiar. Ekspresinya bukannya senang, tapi sedih banget, Berselabat ya. Karena semikirin bayaran 38 miliar. Tetapi ini hanya prank saja. Hadiah yang sesungguhnya adalah mobil Rolls Royce. Mobil mewah yang tentunya... Yang sudah diimpikan oleh Bunda Lesti Alhamdulillah diwujudkan oleh Papa Bilar Luar biasa idola kesayangan kita Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan Cidukan vitamin terbaru nih siang hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Diva TV yang akan selalu Memberikan kabar menarik Kabar bahagia dan info-info terbaru ya Dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh